halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya dan di video kali ini kita akan bermain road driving Indonesia ini game roblox buatan beforias ya nama akunnya beforias dan ini uh, gamenya ya seperti car driving Indonesia ya dia bisa uh, nyetir mobil kendaraan dan bisa dibuat role play juga nih kalau kalian mau ya kan silahkan kalian mainkan gamenya di linknya ada di kolom deskripsi ya silahkan dan ini kenapa kak? oh kukira karakternya jalan tapi karak, apa kakinya nggak gerak loh, gila. Oke okay, kita langsung aja kita spawn mobil kendaraan di sini ada empat ya kendaraannya mungkin ini baru masih uh, apal-awal ya jadi kendaraannya ini ada nggak uh, tahu ini apa ya Honda kah mobil sedan gitu ini sepertinya Suzuki Grand Vitara Toyota Avanza dan ini ada ini apa ini uh, ini apa nih Gak muncul loh Oh ini Oh Mitsubi sih. Ya ya ya lah, Kita coba naik aja kali ya Oh, Wih Speedometernya dong Cakep punya Wih ada ininya loh Nalpotnya ada asapnya gitu Gokil Dan ini platnya D ya D itu mana ya temen-temennya Oke kalian <laughs> Komentar aja ya Plat D itu kota mana ya Kayak Oke ini Masuk giginya pencet E Dan Untuk turun cat giginya pencet Q Oke kita langsung jalan cuy. Wih suaranya mantap juga. Coba. Oh ini mil per hour ya, mil per jam ya. Dia bukan km/h. Oke. Wih apa nih jembatan ya? Ini mobil kan amat ya. Kita ganti kali ya. Kita coba ganti ke. Hmm, yang biasalah lah Avanza kali ya. Ini mobil sejak umat uh, makhluk <laughs> makhluk loh warga Indonesia. Oke okay, kita coba lihat ini. harusnya biasa. Oke. Okay. Hmm. Tarikannya banyak juga loh ini Avanza di sini. <laughs> Cuma di sini gitu loh Avanza tarikannya. Oke okay punya nih. Eh ada apa itu tadi? udah lihat. Udah, mundur, mundur, mundur. Kita mundur. Ini ada gedung dan ada tulisannya apa nih? Paint, Body, Work. Oh, kita bisa cat mobil sepertinya di sini ya. Apa ini Lock Zoom, Super. Oke, okay. cakep punya pak. ini Menyenangkan saya pada game jurutan semula 2 loh. Ada mod map yang kayak gini aneh lupa namanya. Ada mirip kayak gini. Mod map Indonesia ya. Oke, okay. ini ada tempat apa ya? Kayak tanjakan gitu. Cara jadi kita coba ya kita ngikutin jalan dulu ini. Ini jalannya turun, pancir. Tanah saja gedem. 120 mil per jam, kenceng juga loh. Itu berarti sekitar berapa ya? Surat 200-an kilometer ya. Kilometer per jam gak sih? Oh, maafnya cuma sampai sini doang. Oke, oke, oke, oke. oke kalau gitu kita putar balik ya, kita naik ke tanjakan yang tadi. Tadi ada tanjakan. Eh, eh. Mobil dikeber sampai red line loh yeah. iya yeah. iya gokil loh bisa nggak mobil kelam kayak gitu motor make salto loh mobilnya Kita itu ada ini ya pengalaman jalannya kita naik yang sini aja ini kita jalan di atas terowongan yang tadi nggak sih kayaknya ya et, et, et, et. Eh, eh eh eh jalannya berakhir dari situ dong oke kita akan coba lompat deh ya bisa nggak lompat nih dari sini Hup. oh bisa oke oke punya sini ya ini mungkin karena masih tahap awal ya jadi belum banyak uh, mapnya yang aneh-aneh dan masih belum terlalu luas juga ini mapnya serta kendaraannya pun juga masih empat ya jadi belum banyak Mungkin kedepannya akan ada update dan lebih banyak kendaraannya, tentunya. Oke, okay, teman-teman, terima kasih telah menonton video ini hingga akhir, dan saksikan terus video di channel saya. Jangan lupa like, komentar, share ke teman-teman kalian, dan juga subscribe. Terima kasih telah menonton.